Kita mengenal penciptaan langit dan bumi. Meneladani kisah para nabi dan sahabat. Mengikuti perjalanan teman hijrah. Sob, teman SMA gue sekarang udah hijrah. Coba nih lu lihat postingannya. Dia ikut pengajian, bajunya udah bro. cari, hijrah dia. Bro, bro. Keren kan? Bro. Hah? Ada nanya nih. Hijrah itu apa sih? Mempelajari ada berkendara di jalan raya. Dan memahami nilai kehidupan dari sudut yang berbeda Bersama